kata-kata ya siap buat kamu yang sedang berjuang lelah boleh menyerah jangan ingat ada harkat yang harus diangkat ada nyinyiran yang harus kita buktikan song panjang teuing alah lajo mah